Selamat datang di Youtube my channel, Rides channel, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, selamat menikmati. ketemu lagi bersama saya Ridwan dari Des channel kali ini saya akan membuat tutorial cara menambahkan banyak akun menggunakan laptop di video kemarin saya sudah mengupload cara menambahkan banyak akun menggunakan handphone tanpa verifikasi nomor handphone dan di video kali ini saya akan menunjukkan caranya menambahkan akun dengan banyak dan mudah menggunakan laptop Yuk, saksikan video ini sampai habis jangan di skip supaya Insyaallah berhasil ya yeah. Ini channel utama saya Redes channel Lalu kita buka Youtube studio Kita tunggu Sampai loadingnya selesai Ya, ini dia channel utama kita, Redes Channel. Kita klik setelan, lalu kita klik channel. lalu kita klik setelan lanjutan. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita klik kelola akun YouTube Anda. Lalu kita ketik klik tambahkan akun atau kelola channel Anda ya ini sudah terbuka kita klik tanda, pan, tanda plus tinggal kita buat nama klik buat Kita tunggu loadingnya sampai selesai Dan akun berhasil dibuat Oke kita coba untuk Subscribe ke channel utama kita Apakah berhasil Apakah diterima Subscribean ini kita klik kita cari nama channel utama kita ya ini. ini jumlah subscriber saya sebelumnya kita klik subscribe lalu kita cek ke akun utama kita apakah bertambah jumlah subscriber kita dan berhasil subscriber pun bertambah cara ini bisa membuat banyak akun dengan cepat dan mudah tentu ini tidak dianggap spam ataupun bot oke kita coba buat lagi apakah masih bisa kembali kita ke channel utama kita klik setelan kita klik channel kita klik setelan lanjutan scroll ke bawah kita cari kelola akun youtube anda kita klik loading sampai selesai Kita klik lagi, tambahkan akun atau kelola channel Anda. Kita klik tanda tambah. Ya, ini kita buat lagi nama akun yang ingin kita buat. Buat, kita klik buat. dan akun berhasil dibuat kembali kita coba lagi subscriber ke akun utama kita ini akun utama kita, kita subscribe Cek lagi ke akun utama kita, apakah jumlah subscriber bertambah, dan berhasil punya subscriber kita bertambah lagi. kemudahan silahkan dilakukan di rumah dengan petunjuk di video ini jangan skip supaya paham dan berhasil cara ini cukup efektif untuk menambah jumlah subscriber atau menambahkan akun Oke terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video lainnya jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan loncengnya ya terima kasih till i get up time is barely on my side i don't wanna waste what's like